Allah Allah Allah Allah Allah menyuruh kita berbuat kebaikan teman-teman. Selalu sibukkan diri dengan kebaikan, dari kebaikan kepada kebaikan. Karena orang beriman bukan berarti kalau kita beriman dan beramal soli kita enggak makan, kita enggak minum, enggak loh. Orang kafir dan orang fasik makan dan minum, orang beriman juga makan dan minum. Mereka tidur, kita tidur. Sama fenomena dilewati tapi ini selalu terjaga, ini malah tidak terjaga. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Hasan Basir Rahimahullah pernah lagi mengantar jenazah. Kemudian dia lagi berzikir antar jenazah yang Subhanallah. alhamdulillah, inilah Allah, Akbar. Ada satu anak muda di sebelahnya mengatakan, Hai Imam, kenapa anda berzikir antar jenazah ini berzikir? Kenapa dilakukan? Ada perintah, ada sesuatu. Kata dia, Hai anak muda, ini jenazah yang sedang kita antar sekarang. Kalau tiba-tiba sekarang Allah hidupkan, apa yang dia lakukan kira-kira? Apakah dia akan melakukan ketaatan kepada Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah? Dia akan berdikir, dia akan baca Quran atau dia akan berdoa, sholat, atau dia akan berzina, dia akan riba, dia akan dusta. Kata Nabi itu, dia akan beriman dan beramal soleh. Kata Hasan Basri, kenapa? Karena dia sudah mati, dia sudah tahu nilainya ibadah itu. Pada saat orang meninggal, teman-teman, kita ini semua akan meninggal. Semua kita sedang menuju ke liang lahatnya, tinggal tunggu siapa yang jatuh duluan. Pada saat mati datang, pada saat itu teman-teman, tepat pada saat itu Antum akan berharap sujud di dunia sekali meninggal. Antum akan berharap kembali ke dunia baca satu ayat Al-Quran. Bertemu senyum dengan muslim, baru meninggal. Karena butuhnya dengan setengah pahala. Maka kata Hasan Basri, yang kau ucapkan itu benar. Kalau dia hidup, dia pasti akan bergegas beramal soleh. Tapi ketahuilah hai anak muda. Dan yakinlah, jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya. Dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan Dan kau masih punya kesempatan untuk beramal soleh Jangan tunggu waktu itu datang baru kita mau beramal, gak bisa